Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini jam berapa ya? Ini jam 11.14 waktu Indonesia Barat. Ini tanggal 4 Februari tahun 2021. Oke, okay, alhamdulillah. Hari ini saya dapat orderan dari Mbak Ani ya. Mbak Ani Masu. Oh, oh. Ini yang pesan suaminya kayaknya ini. Ini pesan ini dari Cawo Penorogo Wah, main Jawa Timur ya Oke dia pesen umpan kuto atau ikan gabus Berupa soft frog kodok Coba karet Ini dia minta pembelian Sistem COD ya bayar di tempat Alhamdulillah dengan terbatasnya listrik yang mati ini dengan sisa-sisa baterai -sisa kita bikin video ini oke kita lanjut saja ini tiapnya sendua buah ini kode-kode kan sudah saya plastikin dengan beberapa web oke ini kode yang kecil yang gede juga ada kita akan packing ini sudah saya sediakan nampaknya Oke, ini kalau mau order silahkan di sini. Ini nomor WA saya atau Anda bisa lihat di video saya. Oke, tadi sebentar kita akan packing dulu. Setelah rapikan ini sudah harus siapkan. kita akan masukkan ini dua ya ini kita akan menggunakan antena Oh, dua oke oke oke ada dua ya Itu dua oke okay. kita akan telpaskan dulu Oke, okay, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen. ya. ini harganya 25.000. Kalau pembelian di tempat dengan belanja minimal 50.000 yaitu berarti beli dua Bonus ini uh, baliknya amplopnya ya. Oke, okay. benar kita akan Oke, okay. benar-benar benar benar benar watt banget Oke, ini sudah siap Tinggal kita kirim ke cnt Ntar kita nunggu orderan lagi Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen Jangan lupa untuk orderannya Kita juga banyak menyediakan uban-uban pancing Metal juga ada Untuk pipa, pipa rokok juga ada Dari gading agar bahar Oke, terima kasih atas perhatiannya selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh